Saya akan mengagumi Gus dari segi fegih. Ketika Gus Dur dilengsarkan dari presiden, yang paling saya kenang dan para ulama seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia mengenang adalah keberhasilan Gus mengelola konflik itu tidak pertumpahan darah. Itu satu prestasi yang insya Allah jadi amal beliau, semoga mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dihindari oleh Islam Sebisa mungkin adalah Jangan ada darah menetes Apalagi hanya demi kekuasaan. Sehingga Rasulullah S.A.W Sampai berdamai Ketika terjadi Tarik ulur di Sulhul Hudibiyah Saat itu Suhail bin Amr memberi sekian poin Yang mendikti Rasulullah, semuanya merugikan Rasulullah Tapi tidak Semuanya merugikan Rasulullah Tidak ada yang menguntungkan sama sekali Tapi Rasulullah menuruti itu semua Demi tidak pertumpahan darah Padahal Suhail bin Amr Zaman itu masih kafir Sehingga menjadi fekih Menjadi fekih bahwa Perdamaian itu harus kita jaga Sampai ada ayat Wa wa Jika mereka ingin damai Kamu harus menuruti itu Sehingga damai itu pula Yang zaman era Gus Wahid Ketika beliau menginginkan eh, negara berdasar Islam, itu banyak di buku, termasuk beliau panitia 9 persiapan kemerdekaan, pebuki, juga tadi Gesolahuddin cerita. Beliau akhirnya kompromi juga dengan negara yang berbentuk Pancasila. Kemudian itu disosialisasikan era situ Situbondo yaitu G.H.C. Ahmad Siddiq, didukung oleh Gustur karena zaman itu beliau kalah sepuh sama Kiai Ahmad Siddiq. Jadi itu vekih-vekih yang saya menjadikan pengagum Gusdur karena ibadah darul Mafasid Mokdad damun ala Jalil Ma'solah adalah ibadah yang luar biasa. Berikutnya saya mohon sama G. Haji Sulahuddin Wahid berkenan saya cara berpikir begini untuk untuk Gusdur. Jadi saya ini e, dari keluarga Kiai saya juga senasab dengan keluarga Basyim karena sama-sama turunan Mbak Sambu Lasem jadi beliau adalah uh, Abdurrahman bin Wahid bin Hashim bin Ashari bin Wahid lagi, terus bin Abdul Halim 2 sampai Mbah kira-kira nasabnya sama dengan saya dengan Mbah yang dari jalur itu saya mau bercerita begini watak seorang cucu itu biasanya mengalir dari pikiran besar Mbah-Mbahnya atau leluhurnya karena setiap Mbah-Mbahnya pasti berdoa zuriatan Yaitu anak cucu yang baik saya sengaja di sini membawa kitab yang ditulis oleh e, Muhammad Asad Sihab, seorang Libanon. Menulis bahwa Basyim Asari adalah termasuk, terhitung sebagai mujaddid sebagai pembaharu Islam, setidaknya di Asia sini atau di Indonesia. Di sini ada kitab ini diterjemah beberapa kali, sebagian oleh G.H.C. Mustafa Bisri, sebagian oleh di Semarang, saya punya edisi asli, edisi Arabnya, karena saya dari awal ingin ngaji sama santri-santri Tebu Karena buyut-buyut saya itu termasuk gurunya Mbak Soleh Darat, jadi buyut saya yang di Kudus Pondok Damaran itu dulu Mbak Soleh Darat pernah ngaji di situ. Dan Mbak Asim kecil pernah ngaji sama Mbak Soleh Darat. Dan tentu biasa itu dalam ilmu sanat, guru-guru saya indukannya di Mbah bahashim juga pernah ngaji beberapa ulama di Pantura dan saya pastikan di antara perilaku atau manhaj Hasyim adalah ini saya baca guru-guru beliau kemudian ada perilaku yang persis di Tiruskustur jadi itu bukan sekedar apa bukan sekedar mitos atau kebetulan beliau punya pilihan-pilihan yang Dipilih sampai akhir hayatnya. Di sini ada cerita proses Hasyim ngaji. Kemudian pernah ada seorang Jerman mau belajar Islam sama Hasyim Kemudian ditemui beliau. Ditemui beliau dengan sangat hangat. Ketika sudah mengenal Islam secara detail. Ya, saya ulang lagi. Ketika sudah mengenal Islam secara detail, beliau menghentikan. Kamu jangan tergesa-gesa, kata beliau. Kamu harus menerima Islam ini secara albayyina, secara argumentatif, secara logika yang benar. Jangan karena terpaksa. Itu pula yang akhirnya Beliau mendorong kuriyatul fikri. Orang itu harus merdeka dalam berpikir. Itu pula yang mengilhami Rasulullah SAW ketika sulhul fitobia. Orang kafir yang masuk Islam harus dikembalikan ke habitat kafir karena itu habitat asli. Karena rata-rata dulu suku Mekah zaman itu kafir semua. Tapi yang orang apa orang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena dianggap kembali ke habitat. Tentu semua perjanjian itu merugikan Rasulullah s.a.w. Tapi yang unik Rasulullah itu menerima itu semua. Kata Rasulullah sudah perjanjian itu kita terima saja. Akhirnya perjanjian itu diterima Kemudian orang Tapi Nabi hanya minta satu hal Orang kafir Quraisy Tidak boleh melarang orang diskusi Islam Akhirnya mereka diskusi Diskusi tentang Tuhan, tentang agama Tentang macam-macam Sehingga mereka akhirnya membandingkan Enak-maknya punya Tuhan batu Sama Tuhan yang disebut Muhammad Tentu mereka masih jangkar pakai nama Muhammad Mereka diskusi kalau kita punya Tuhan berhala, efeknya begini-begini. Kalau Tuhan kita banyak, efeknya gini-gini. Diskusi. Yatafa wadunafil hadis. Mereka diskusi secara terbuka. Terus, fama ahadun ya'kilusay'an illa dakhalafihi. Kemudian seseorang yang berpikir secara benar, yang mengenali Islam, pasti akan masuk Islam. Sehingga karena mereka diskusi bebas, tanpa tekanan, akhirnya mereka memilih Islam. Dan selama mereka Islam, mereka akhirnya, ikrar Islam sama ikrar ya cara sekarang ikrar, kemudian menjadi muslim, dan otomatis perjanjian itu dibatalkan makanya kata Imam Zuhri, Guru Imam Malik maka nafathun a'zuma fil-islam min sulhul hudebiya gak ada kemenangan Islam sehebat kemenangan dalam hudebiya, yaitu orang berbebas berpikir, kemudian kebebasan berpikir ini pasti mengarah ke mengaku yang benar menanggalkan yang salah tentu Orang dulu mendewa dewakan Lata usia, pokoknya menuhankan makhluk, menjadi sadar bahwa itu aneh. Kenapa kita harus sembah batu yang dipahat? Kenapa kita harus menyembah makhluk dan sebagainya? Dan akhirnya mereka Islam. Tapi dulu kalau suasana perang itu keinginan orang hanya ingin menang kalah. Jadi yang kafir itu hanya ingin menang, pokoknya jangan sampai kalah. Gak pernah berpikir Islam itu apa? Dimana mana perang itu ya pikirannya menang kalah. Tapi selang enggak ada perang, meskipun segala perjanjiannya merugikan Islam, orang akan berpikir secara objektif. Makanya, fama Ahadun, yakil usaian iladah khulafii, enggak ada seseorang yang berpikir tentang Islam kecuali akhirnya masuk Islam. Sehingga itu disebut, maka nafat von fil- Islam ini enggak ada futuhat yang sebesar sulful apa, hudebiya. Ya kitab ini namanya Wadi Ula Binat Indonesia Mungkin Santri Tebu mungkin lebih tahu ya karena Harusnya lebih tahu Jadi kalau tahunya baru sekarang ya inna wa inna <laughs> Jadi saya tidak perlu bangga Lebih tahu karena memang seharusnya Anda lebih Tahu Kalau tidak ya keterlaluan Ya namanya itu Wadi Ula Istiklal Istiqlalil Indonesia Ini Saya baca tapi ini Demi-gustur artinya bahwa pilihan-pilihan itu mulai ada zaman Bahasim masyari. Saya satu-satu ya mulai kredibilitas ilmu beliau karena dalam Islam itu harus ada sanat. Saya pernah ditanya seorang ilmuwan, Pak Bahak kenapa Islam itu harus ada sanat? Kita kan orang cerdas kan bisa berpikir sendiri, ngapain nunggu pikirannya orang-orang? Saya. saya bilang agama itu agamanya Allah dan Rasul. Kalau pikiran kamu namanya agama kamu bukan pikiran agama. Gata saya. Kalau kamu punya pikiran yang namanya pikiran kamu tidak agama kalau agama itu harus ber, bersanat jadi pikirannya Mbak Hashim sama dengan pikirannya Mbak Mahfud, Mbak Mahfud pikirannya sama dengan Said Bakar Sato, Said Bakar Sato sama dengan Syekh Zaini Dahlan dan seterusnya dan seterusnya sampai logika itu sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sabri sekian contoh. Pikiran yang kita ciptakan bisa salah misalnya begini. Dulu misalnya Nabi pernah bersabda al kotal wal maktol finar membunuh yang dibunuh sama-sama neraka. Jadi idal takol muslimani bisai fihi fal finar jika dua orang muslim bertemu sama-sama membawa pedang maka yang bunuh maupun yang dibunuh itu sama-sama masuk neraka. Makanya kita harus syukur sekali Indonesia tuh paling menghindari membunuh karena kalau sesama muslim membunuh itu ancamannya berat sama-sama masuk neraka bukan sekedar diboyong dari pondok tabuyerang itu neraka. Gitu kalau dibayang pondok gampang nanti mondok lain gampang terus logika sahabat begini harga alkotil, fama balul maktul oke ya Rasulullah kalau alkotil masuk neraka namanya pembunuh oke kita terima tapi fama balul maktul lalu dosanya yang terbunuh itu apa? wong dia korban kok dia dibunuh? apa jawabannya Rasulullah SAW? jawabannya inna kana harison ala qatli sahibi sebetulnya dia juga mentalnya pembunuh cuma nasibnya terbunuh jadi seperti misalnya sampean khasut saya, itu nggak perlu disake ini sebenarnya sampean yang inginnya ya menggusur saya, cuma nasibnya tergusur gitu makanya kalau ada orang rebutan pacar kok kalah itu udah usah disake sebenarnya mentalnya dia perebut gitu cuma nasibnya kalah gitu jadi jadi apa ya ya tadi ya ini penting ya, penting sekali itu jadi sebetulnya ketika duel tuh semuanya kan mentalnya Pembunuh, maka dia nasib saja sebagai maktul, tapi mentalnya pembunuh. Karena dia mentalnya, niatnya, komitmennya pembunuh, maka dia sama-sama di neraka. Maktul itu fakta, faktanya terbunuh, tapi mentalnya pembunuh. Sehingga hukumannya sebagai pem pembunuh. Sama kalau sampean berebut itu mentalnya ya perebut, cuma nasibnya kalah atau terebut, <tuh> itu soal nasib. Ini saya baca dulu ya guru-guru bahasim supaya clear. Selama ini yang dikenalkan beliau ngaji sama saya mafud saya khotib minangkabu. Ini di kitab ini. Saya baca sesuai karokat yang ada di kitab ini. Nanti kalau sampai tidak cocok karena beda beda madhab ya nggak apa apa asal asal pinter saja. <Gluluh> karena baca kitab itu unik. Kadang-kadang satu guru sama guru yang lain itu beda-beda. Dan biasanya guru itu nggak mau kalah. Bahmun tuh sering cerita ada kiai maknani wati ini Lanwet ahlu. Itu muridnya mengurutu karena pernah mondok itu kok enggak gitu, pak guru di kitab saya maknanya itu pohon elu lah iya cuma, wik lo kena gue guru, guru, lalu, <laughs> <guruhnya> kata guru-guru karena gurunya gak mau kalah itu <guruhnya> ada yang guru itu salah baca, Wal Jarodin Lawang muridnya enggak terima, pak ya saya pernah ngaji itu maknanya walang iyo walang, saya lawang cuma <guruhnya> itu memang kasus makna-makna di Jawa itu banyak karena awalnya memang Wisrodho Bodoni. Gitu. Kenapa saya bilang Bodoni ini? Yang bilang Mbah Moon Maknojoe itu Bodoni ini. Karena watin itu kan nggak ada di Indonesia. Tapi Kiai itu malu kalau nggak iso maknanya. Akhirnya buat ini buat tanyakan orang pakar ahli Jawa ya nggak tahu lu itu apa. Pokoknya butuh Kiai itu ada lafadz ya ada, ada maknanya. Padahal jenis itu nggak ada di Indonesia. Seperti how itu maknanya kaya Jawa sekedep Sekedep itu rumah kecil yang ada di Unta zaman dulu Di Jawa ada ndak? ada, kalau kamu tanya orang Jawa ini apa namanya? Namanya ya rumah kecil di atas Unta Tapi kaya Jawa dulu punya makna namanya apa? Sekedep Jadi kaya Jawa itu luar biasa improvisasinya Ya rontok bodoni itu. Lah yang sering bodoni itu bab halal haram Tapi bodoni apa? Yang semua bodoni itu buruk, kadang wajib <laughs> ini sama tergesol ini karena keahlian fakir saya juga barukannya kanya Mbak Asim. Asyari supaya beliau senang beliau senang, karena para nabi para wali, para ulama itu tidak meninggal Jadi kalau Mbak Anita bilang wafat itu kalau dalam bahasa Arab wafayafi, wafaan itu maknanya Nuhoni, Nuhoni itu sudah memenuhi jadi sebenarnya memang nggak pernah ada orang mati itu, jadi kita punya jatah umur, jatah rezeki sudah terpenuhi semua, namanya wafat dari kata wafa yafi wafaan, sesuatunya sudah penuh, maka diambil, kalau roh sendiri nggak pernah meninggal ya roh sendiri kalau Mbak kita bilang kita memperingati kehidupan ya memang ya memang hidup, karena tadi nggak ada siapapun bilang orang itu mati, orang mati itu adalah jasad, rohnya diambil dari jasad, lah roh sendiri ini nggak pernah berstatus mati, karena makanya orang Jawa semua sepakat, wong mati aku piesing, nyawanya dijabut, jasadnya mati nyawanya diambil, kemudian nyawa ini yang mengalami dapat nikmat maupun dapat atas, sehingga keyakinan ahli sunnah wal jamaah ini perlu didoakan karena menghadapi Allah butuh topangan doa dan doa itu nggak pernah salah karena otoritas doa itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa kamu nyemprit Allah, Allah ini sudah akhirat loh, amal nggak ada gunanya loh, gak bisa. <laughs> Allah tetap Zat yang bisa mengabulkan doa siapa saja. Sehingga ahli sunnah berpendapat doa itu yang faul doa itu manfaat untuk Masjid Syekh Bahaem Asyari ngarang secara spesifik Risalah An ahli Sunnah Wal Jamaah. Di antara yang paling pokok adalah doa ad -du yan dua yanfa'ul masjid. Doa itu manfaat pada masjid. Ini saya hitung ya guru-gurunya Mbah Hasyim. Darussalhat Muhammad Hasyim Asyari ini karangannya Asad Sihab orang Lebanon. Buku ini selesai tahun 72. Beliau lama sekali ikut ngaji di sini sama Mbah Hasyim. Tapi sebagai peneliti beliau ke sini sudah alim Ndak tidak, terus masih mengapalkan alibata itu, ndak itu masih udah alim. Darus al Ahmad Hashim Ashari, filharam Makis Syarifi vimaq al-mukaroma, ala ulama, seterusnya. Beliau yang beliau hitung ya, Amsal Hussein Ahmad Amin Al-Aqdor. Basayit Sultan bin Hashim, basayit Ahmad Zawawi Ya, dihitung ya, sudah berapa itu? Tapi beliau ke sana sudah alim, loh. Jangan sampean kira kalau sampean ke sana itu jadi TKI repot nanti Itu kata Mbah Mun, kalau ada orang mau mode Mekah, tapi apa mode Mekah, weh alim dereng Kersane pinter bahasa Arab kah? Bakal es Arab pinter bahasa Arab kata. <laughs> <laughs> Jadi kalau beliau kalau sama orang belum alim ngondok di Mekah itu agak duka beliau. Ya Sayyid Ahmad Amin Al Attar, Sultan bin Hasim, wa Ahmad Zawawi, wa Ibrahim Arab, wa Ahmad bin Hasan Al Attar, Said Al Yamani. Ini yang gurunya Mbah juga, guru-gurunya keluarga Sarang, wa Husain Al habsi Ini bah banyak keluarga Habib Andi Solo. Jadi ya pokoknya keluarga besar eh, Solo, karena kita tahu Habib Anis, Anis itu bin Alwi, bin Ali, yang punya simtut Duror bin Muhammad, bin Hussein. Allah tawala manjibal ifta' fatul maniyah, wasayid bakar sato, ini yang ngarang I'anatu Tolibin, rahmatullah, wasayid Alawi bin Ahmad Assegaf ini yang ngarang Tarsihul Mustafidin, kita tahu ya I'anah paling terkenal adalah dua, I'anatu Tolibin dan Tarsihul Mustafidin, itu dikarang oleh Alawi bin Ahmad Assegaf. Terus Said Abbas al Maliki itu banyak saya Muhammad karena kita tahu saya Muhammad adalah Muhammad bin Alawi bin Abbas ya Muhammad bin Alawi bin Abbas itu juga gurunya Basim ba Wahsyid Abdul Wahab Zawawi Soleh Bahfadl Wahsyid Sultan Hasyim dari Jadi selain guru-guru di Indonesia termasuk Mbak Mahfud Termas Sheikh Hotib al Minangkabu beliau punya guru-guru itu yang saya sebut. Lalu barokahnya guru-guru itu Ya, barokahnya guru-guru itu Mbak berpikir seperti itu Dan berpikir seperti itu yang mengilhami Gus Wahid Mengilhami Gus Wahid Kemudian Gus Wahid mengilhami Gus Dur Kenapa saya cerita ini Supaya kamu tahu bahwa pikiran-pikiran besar Gus Dur itu ada sanatnya Jangan sampai kamu berpikir Gus Dur cerdas Muka kan film lah Terus gue film kan ya repot gitu Jadi makanya ini karena banyak juga yang cerita Gus Dur sebagai budayawannya, sebagai demokratnya, sebagai pluralisnya. Yang cerita itu kan sudah ada, masa saya disuruh cerita itu lagi. Jadi kalau sampai saya cerita itu lagi kan coro Jawa tahsilul hasil. Jadi ini itu tidak bidang saya. Bidang saya akan melihat Gus Dur sebagai cucu Basim siapa? Asy'ari. Ini saya baca ya. Ini bahasa bahasa Jerman tapi sudah di agak-agak Arabkan. -agak Ma'al Muhandis Karel von Smith ini ini bahasim, jangan kira yang yang pernah berkawan ya bersosialisasi dengan non muslim itu mulai kustur, mulai bahasim ini bahasim, ini di halaman 108 kitab tadi e, ma, apa Wadi'ulabinati Istiklal al Indonesia. kitab ini boleh sampean gasap oh. nanti setelah ini tak bawa pulang atau sampean gasap gak apa, -apa. ini santai-santai santri, -santri tepiring gak apa-apa siap ya Ya nanti bisa di itu bisa dibacak. Lakotkan terus seterusnya Hakon Ziarotil alam Muhammad Basim. Bagan Adalika Fiom ini 7 Juli tahun 1936. Vima Korihi Tebu Irang. Hay surtakol tuh in dau Karel von Smith. Bagan Atil Fursa Saikal di tahatis maahutawilan. Terus setelah itu ini ceritanya mu Alif menangi Basim diskusi sama orang Orientalis. Ini katamu Alif. Wahidul Umdatul Takuno Akidatan Wahyaukdatul Mustasrikin Fakulusenya ti minimal Eropian, wal Eropian, wa Eropa, Yaktabiru Nahu Dasisa. Jadi zaman itu Basim tuh sering punya tamu dari Eropa, dari Barat, dari macam-macam. Semua statrotel Muhandis fah, terus sampai. Dan nah, ini cerita saja, betapa betapa Basim tuh perkaw perkawanannya luas sekali. Terus. Ini cerita Akhirnya orang ini Orang ini sampai masuk Islam Ketika masuk Islam Di antara Pesannya Mbak Hashim Saya ulang lagi di antara pesannya siapa Mbah Hasyim Itu beliau bilang e, Kamu harus Dipikir-pikir lagi katanya. Itu kan Satu kearifan Satu kearifan Mbah ini saya baca Karena saya takut ditegur ini saya juga nunggu surat kok enggak datang-datang ini kok supaya cepat apa cepat selesai ini bebas <laughs> kalau ada surat malah kebenaran ini karena sudah mulai mulai nyari-nyari ya jadi saya mohon nanti kitab ini bisa dikaji di sini nanti saya tinggal di sini ada cerita-cerita apa cerita-cerita sampai beliau berteman orang Eropa terus beliau macam-macam sampai terus saat -terus teruskan sumar salatku syirka ila indonesia Amin 1929 watana qulafika sirinal mudun wa maka ta'khiran fi madinati surabaya di jawa syarkiyah wa min huna badatil hidayah wataufiq taqudanihi khairi. khair id hadats lautal hadatsa fil amal alladhi fi fatrat Jadi orientalis tadi ketika berteman Mbah lama-lama tertarik oleh Islam. Ketika mulai tertarik dengan Islam Terus mulai tertarik dengan Islam, terus konsultasi sama Mbah jadi tertariknya barokahnya Mbah uh, orang ini kemudian Babakial Muhandis, Muhandis itu insinyur, Karel von Smith di Indonesia Hatnan alamiah sehingga perang dunia kedua selesai wa indonesia ini saya cerita jadi Mbah Hasyim pernah mengislamkan orang Belanda, orang Jerman, orang apa? orang Jerman terus orang ini hidup di Hamburg sampai ya sampai akhirnya beliau dakwah Islam di sana jadi ini apa, ini penting ya supaya sampaikan tahu bahwa Tebu ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Ya, Tebu ireng mulai dulu adalah komunitas internasional. Terima kasih.